Shalom, salam sejahtera bagi jemaat Tuhan. Berikut ini apa yang saya sampaikan merupakan surat gembala Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPB untuk pemilihan kepala daerah 2020. Salam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat Dunia ini. Majelis Sinode GPIB menjumpai saudara-saudara warga jemaat GPIB yang tersebar di 25 wilayah musyawarah pelayanan dalam 26 provinsi di Indonesia untuk menyampaikan surat gembala terkait dengan pemulihan kepala daerah Selanjutnya disebut pilkada, dan hal ini disampaikan atau pilkada tersebut secara serentak, yang menurut pengumuman pemerintah akan dilaksanakan pada minggu Adventus kedua menjelang Natal Kristus, tepat pada tanggal 9 Desember 2020, sesuai pengumuman pemerintah tersebut. Pilkada akan dilaksanakan di 270 daerah. Pemilihan dengan rincian adalah berikut. Pemilihan gubernur di 9 provinsi, pemilihan bupati di 224 kabupaten, pemilihan wali kota 37 kota termasuk Depok sebagai warga negara. Kita memahami bahwa suksesi dan sirkulasi kepemimpinan secara periodik, yaitu lima tahun, merupakan hal yang biasa. Namun, yang perlu kita pahami bersama-sama bahwa proses pelaksanaan suksesi kepemimpinan tersebut, bahwa ada berbagai hal yang terjadi secara langsung, dapat saja mengembiri. Suasana kegembiraan berdemokrasi di Indonesia, pilkada adalah sarana untuk mengisi jabatan kenegaraan di level daerah. Karena itu pilkada harus dilaksanakan dalam bingkai dan fondasi yang bermoral, beretika, beradab. Itulah harapan yang sesungguhnya dari setiap warga negara. Tetapi. Harapan seperti itu selalu terganggu oleh tujuan-tujuan yang sangat personal, terbungkus, ambisius, yang tidak terkendali. Yaitu yang penting menang secara dan cara apapun juga. Tujuan semacam itu dapat melahirkan praktek-praktek yang tidak bermoral dan tidak beretika. Misalnya praktek politik uang dan politik Identitas. Situasi-situasi seperti ini melahirkan sikap apatisme masyarakat yang akan berjuang pada berkurangnya partisipasi masyarakat dalam pilkada tersebut. Padahal salah satu indikator keberhasilan pilkada itu adalah partisipasi warga masyarakat. Dari periode ke periode kita merasakan betapa hembusan angin politik identitas itu begitu kencang karena didorong oleh menguatnya fundamentalisme beragama yang anti pluralisme sehingga menggoyang sendi-sendi kehidupan berbangsa kita selaku negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dihiasi keberagaman Bineka Tunggal Ika. Demikian juga sebagai warga negara pendukung-pendukung ideologi tertentu masing-masing warga negara mempunyai afiliasi politik yang berbeda-beda. Afiliasi politik yang berbeda itu akan menentukan pilihan masing-masing atas partai yang berbeda-beda pula sekalipun kita berada di baktra yang satu yang bernama GPIB. Kita pun mengetahui secara kasat mata betapa warna yang mendominasi suasana perpolitikan di negara kita tercinta. Ini adalah warna nasionalis dan warna agamis. Karena itu salah satu tujuan Surat gembala ini adalah untuk mengetuk pintu hati warga GPIB demi menyampaikan pesan bahwa pilihan itu tidak terletak pada soal warna politik nasionalis atau agamis, tetapi terletak pada siapakah calon yang dipandang berpeluang mengisi jabatan kenegaraan itu, sekaligus mampu dalam menjalankan roda pemerintahan atas dasar. Pancasila yang kita yakini sebagai dasar negara yang kokoh, kuat, teguh, yang dianugerahkan oleh Tuhan yang maha kuasa. Suasana lain yang menghiasi kehidupan perpolitikan di daerah yang tak terbantahkan adalah terjadi diskriminasi secara legal yang disahkan dalam ruang publik melalui perda-perda Terjadi pula klaim kebenaran dari suatu agama yang juga kasat mata dalam ruang publik. Hal yang tidak dapat disangkali juga yaitu suasana klaim mayoritas minoritas. Suasana ini bertolak belakang dengan keyakinan kita bahwa setiap orang, setiap kelompok termasuk dalamnya gereja dipanggil Tuhan dalam dan ditetapkan untuk berada di dalam suatu bangsa mendiami suatu wilayah dan dipimpin oleh suatu pemerintahan bandingkan dengan surat Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7 oleh karena itu selaku warga negara kita harus menyatu dengan pergumulan bangsa yang sedang dan yang terus membangun salah satunya adalah mengambil bagian dalam pelaksanaan pilkada Kepekaan serta sikap yang proaktif sangat diperlukan untuk terlibat dalam dinamika Pilkada 2020. Disadari sungguh bahwa warga GPB termasuk warga jemaat GPB Salong Depok sudah memiliki referensi berdasarkan pengamatan dan pengalaman terhadap para calon yang berada di daerah pemilihan masing-masing kalau saat ini warga jemaat GPIB, jemaat Salom Depok berada di Depok. Namun melihat kondisi dan situasi negeri kita secara umum, Majelis Sinode merasa perlu untuk mengingatkan kepada warga GPIB termasuk warga jemaat GPIB, Salom Depok, hal-hal sebagai berikut. Satu, bersikap secara positif pada masa-masa kampanye. Dua, Hindari menggunakan gereja maupun sarana dan prasarananya untuk kepentingan politik praktis terkait pilkada. kampanye tidak boleh dilakukan di tempat ibadah sesuai Undang-Undang Dasar nomor 5 tahun 2015 mengenai pilkada pasal 69. Tiga, hindari konflik dengan mereka yang berbeda pilihan dengan kita. Bahwa perbedaan pandangan dan pilihan adalah hal yang lumrah. Dan terus menerus kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Empat, jangan terpancing dengan provokasi. Sebaliknya kita harus menjaga kata-kata kita agar tidak menyakiti orang lain yang berbeda pilihan dengan kita. Baik yang disampaikan melalui tatap muka maupun di media sosial demi memenuhi tanggung jawab kita selaku warga gereja dan warga negara yang bertanggung jawab yang taat sekaligus di dalam kesaksian kita hadir sebagai warga negara yang mencintai negeri ini maka laksanakan kewajibannya berikut ini Majelis Sinode GPIB menghimbau warga GPIB termasuk warga jemaat GPIB Salom Depok untuk memperhatikan hal-hal berikut ini sebagai panduan dalam menentukan pilihannya pada pilkada serentak 9 Desember 2021. Menggunakan hak pilih merupakan kesempatan bagi kita untuk berpartisipasi dalam upaya memperbaiki daerah tempat kita berada. Untuk itu, pastikan nama kita ada dalam daftar pemilih tetap. Dua, jangan mengambil sikap golput. Sebab golput berarti kita tidak peduli dengan kondisi kita dan juga terhadap sesama kita. Tiga, ikut pilkada berarti kita memilih calon pemimpin yang menentukan berbagai hal penting di lingkungan kita yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari antara lain kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lainnya. Empat, pelajari para calon yang ada dengan mencari informasi tentang mereka. Informasi tentang para calon tersebut bisa kita dapatkan atau kita peroleh dari profil yang dirilis oleh penyelenggara pemilu melalui berita dan sumber yang kredibel. Jangan percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya. Lima, hindari para calon yang dalam pesan-pesan kampanyenya berisi ujaran kebencian dan yang menggunakan isu sara dan politik identitas untuk mendukung atau mendulang suara. Enam, terimalah apapun hasil pilkada dan hargai siapapun yang terpilih serta berilah dukungan terhadap berbagai program yang berfaedah. 7. Catatan terakhir tetapi penting untuk direnungkan dalam menentukan pilihan sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus Kristus pada murid-muridnya yaitu sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Injil Lukas pasal 9 ayat 50B Demikianlah surat gembala ini sampaikan kepada seluruh warga GPIB termasuk warga jemaat GPIB Selong Depok kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong saudara dan saya dan kita semua Majelis Sinode 20 GPIB Shalom